Bukan lunas tapi nggak lunas-lunas ya. Pokoknya pusing deh Bahkan saya ada peserta yang sampai wa saya parut Saya pengen bunuh diri Sampai pengen bunuh diri Bapak Ibu aja gara-gara utang ya. Jadi penyebab yang kedua adalah Hati yang kotor Hati-hati dengan hati Bapak Ibu Jadi gini, izin Bapak Ibu ya Rezeki itu Rezeki itu sifatnya bersih Sifatnya itu lembut Sifatnya itu halus Bapak Ibu Rezeki itu suci Jadi nempel di hati yang bersih Makanya orang yang suka marah Itu pasti maaf, ekonominya pasti kacau Gak mungkin gak Karena rezeki akan menjauhi orang yang marah Hati yang bersih itu gimana Hati yang sabar, ikhlas, syukur kata Pak Juli Ermayanto sis hati yang sis sabar ikhlas syukur dan penuh cinta penuh cinta itu apa ya e, peduli kepada orang lain peduli kepada makhluk-makhluk Allah ya peduli kepada banyak orang lah. lah hati yang kotor bagaimana hati yang mengandung AIDS angkuh iri dengki, dong Ciri-cirinya ada Bapak Ibu Ciri-cirinya adalah Kalau melihat orang lain bahagia Dia sakit hati Jadi penyakitnya SMS ya Suka melihat orang lain Susah Susah melihat orang lain senang Jadi kalau tetangganya kelihatan bahagia Dia nggak terima Lihat orang tetangganya kaya Dia nggak terima Pokoknya intinya melihat orang lain lebih baik Dia nggak terima, dia sakit hati ini ciri-ciri hati kotor Ya, jadi punya sifat Iri dengki Benci lihat orang lain sukses Benci lihat orang lain kaya Ada nggak Bapak Ibu lihat orang kaya itu benci Benci banget, muncul sendiri hati. Ya, kemudian karakternya Biasanya pemarah Ya, kepada pasangan Kepada anak, marahnya didului Ya, hati-hati Bapak Ibu, kalau orang punya hati kotor Saya yakin kok Ekonominya pasti berantakan Utangnya gak pernah bisa lunas Makanya Bapak sampaikan Jaga HPS Jaga HPS itu apa? Hati, pikiran, sikap Pikirannya dipositifkan Hatinya dibersihkan Sikapnya adalah memuliakan orang lain Ya, Nanti di akhir acara saya akan ajari Bapak Ibu tujuh hari menuju ke keajaiban rezeki, jadi enggak usah lama-lama ya tujuh hari, nanti ada amalan lah istilahnya amalan atau apalah poin-poin lah nanti bawa praktekan secara istiqomah tujuh hari, nanti hari 8 kasih kabar kepada kamu, insyaallah Allah, akan banyak terjadi keajaiban asal dipraktekan, tapi nanti di terakhir kita ilmunya di terakhir aja dulu ya, kemudian sumbatan rezeki itu apa? Ini yang terakhir adalah dosa Bapak Ibu Dosa Terutama dosa kepada orang tua kita Muliakan orang tuamu Demi Allah hidup kita akan mulia Bahagiakan orang tuamu Demi Allah hidup kita bahagia Karena keramat itu sebenarnya bukan apa ya bertapa, bukan jimat, bukan dukun ya Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Pak Arun, Amalannya atau pusakanya apa ya Asal ibu bapak tahu Pusaka saya adalah ibu saya Jadi senjata di dunia yang paling keramat melebih dari satu juta dukun Ya kalau satu juta dukun Dukun di seluruh dunia dikumpulkan Atau orang sakti dikumpulkan Atau apa saja dikumpulkan Itu kalah dengan doa Seorang ibu Bahkan Nabi pernah nyampaikan ke sahabat Mohon maaf kalau salah dikoreksi Kalau pengen lihat Allah tersenyum Bikin senyum ibu. Ibu bapak yang sarung hati. Kenapa hari ini kita enggak bahagia? Kenapa hari ini kita sulit menemukan kebahagiaan? Hati kita galau, bingung, gemerungsu, enggak tahu apa yang dicari. Kenapa ekonomi kita seret, padahal suami istri bekerja? Bisa jadi Bapak Ibu Penyebabnya adalah Karena kita Melukai hati Orang tua kita Terutama Ibu Coba ingat-ingat Mungkin ucapan kita Atau perbuatan kita Ada dua kejadian Ada dua peristiwa Yang paling Menyakitkan Oleh Ibu kita satu, itu ketika melahirkan kita Bapak Ibu Ketika melahirkan kita itu taruhannya nyawa Keluar darah, keringat dan sakit yang amat sangat Itu yang pertama Yang kedua Ada yang lebih sakit daripada melahirkan Yaitu adalah yang oleh anak sendiri Itu sakit lebih sakit daripada lain Makanya ketika ibu kita hatinya sakit, hatinya luka, di saat itulah hidup kita akan penuh masalah. Ingat kata-kata saya. Ketika hati orang tua kita, terutama ibu sakit karena ulah kita, di saat itulah hidup kita akan banyak masalah. Karena Bapak Ibu ada dosa yang dibalas, yaitu di dunia, bukan di akhirat. Apa itu? Satu orang nolik, dua orang yang berani kepada orang tuanya, maka balasannya lunas di dunia. Maif, nah, Bapak hari ini yang rezekinya seret, terlilit utang ke lunas-lunas. Coba. ibu kita minta maaf kepada beliau minta doanya bikin senang orang tua kita ingat bapak ibu ibu kita ini hanya satu dan satu-satunya kalau ibu kita sudah pergi itu artinya pergi untuk selama -lamanya. Kalau ibu kita sudah pergi, maka keramatnya hilang. Keramatnya berkurang. Kalau ibu kita sudah pergi, maka kita akan kangen nasihatnya. Kita akan kangen masakannya. Mumpung masih ada kesempatan. Ayo, sayangin orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Mungkin bapak ibu kita nggak berkata kasar kepada orang tua kita. Mungkin kita nggak berucap kasar kepada orang tua kita. Tapi ingat, semenjak kita menikah, kita punya keluarga baru. Seringkali tanpa sadar kita melupakan orang tua kita tanpa sadar kita membuangnya coba ingat-ingat Bapak Ibu kapan terakhir kau pulang kapan terakhir kau telepon Ibu hanya sekedar nanya kapan bisa jadi Bapak Ibu hari ini hidup kita banyak masalah rezeki kita tersumbat karena telah membuat ibu kita menangis menahan kangen kepada anak-anak. Hai hey para ibu, Hei para bapak, kamu punya anak kan? Kalau anakmu mondo, anakmu pergi sehari sejak kangen itu yang terjadi pada orang tua kita. Sudah berapa? Jadi Bapak Ibu Menangisnya Ibu kita karena menahan rasa kangen Itu yang menyebabkan hidup kita ini kacau Maka Ibu Bapak yang hari ini ada di Zoom atau Youtube Kok Anda banyak masalah Anak nggak nurut Keluarga berantakan Ekonominya seret Pulang Pulang Temuin Ibu Temuin Ayah yang kakinya minta maaf demi Allah bapak ibu orang tua ya hatinya sakit Allah gak rido bapak ibu orang gak rido sepinter apapun anda sesukses apapun anda bagi ibu kita adalah anak ini anak yang kecil seperti dulu pula Pak Saidir Hando pulang, Baksa dirantok, pulang. Ada proyek besar pulang nantinya solo. Kalau orang tua kita benar-benar Minimal sering telepon Hanya sekedar nanya kabar Assalamualaikum ibu Ibu sehat Iya lagi masa apa bu Sayur asam Enak ya bu ya Doain anakmu ya bu ya sukses Mungkin hanya 3 menit 5 menit Cukup bagi Ibu adalah suara yang paling merduk paling indah Bahagiakan orang tua Hidupmu bahagia itu janji Allah Bapak Ibu. Dan cara membahagiakan orang tua itu sederhana Bapak Ibu Ulang Ulang Bukan uang pulang atau dikasih uang pasti jawab, pulang anak pulang ditanya ibumu tanya ayam mau dikasih hadiah atau anaknya pulang, cabannya cuma satu pulang kamu mau jadi apa, mau sukses mau jadi pejabat, pokoknya kamu pulang anakku anak yang pulang itu orang tua bahagia apa ibu dia akan cerita sama tetangganya Udah gak usah bawa oleh-oleh Gak apa-apa Pulang Sebelum semua terlalu Kita pulang Mau di rumah Masak-masakan ibu dengan lahap Ibu itu senang Makanya saya kalau pulang Alhamdulillah bapak ibu kan saya satu kota Saya itu sering pulang Kalau ibu sudah masak Saya gak berani nolak Walaupun saya udah kenyang. Anggila saya kan orang jelek, ini ibu masak saya asem sama tempe kesukaan. Udah saya udah makan nih, udah kenyang nih habis, habis makan misalkan sate atau bakso. ya udah saya makan, lahap. Di depan ibu, itu ibu bisa menangis bahagia. Padahal saya udah gede, Bapak jangan sampai ya pulang ke rumah disuruh makan sama ibunya dijawab Tadi sudah makan di rest area ya Allah sombongnya Kalau perlu bapak ibu walaupun Anda kaya hmm. Kalau pulang tidurlah di rumah Walaupun jelek rumah ibu Jangan di hotel Untuk mentang, mentang kita kaya ibu Aku tidur di hotel ya kita bagi, udah ibu, bapak punya utang satu miliar pun, satu triliun pun, Allah masih udah percaya sama saya. Bisnis Anda kan dilancarkan sama Allah, maka cara merayu Allah adalah muliakan orang tua. Kalau orang tua kita nggak beres dukungannya. Kalau orang tua kita percaya sama saya, ibu, bapak kerja sampai keluar negeri, keluar bumi ini, tetap aja kan menderita. Makanya ibu bapak, amalan saya yang pertama adalah, habis acara ini telepon orang tua, telepon aja. Assalamualaikum bu.